rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah menjadi impian setiap orang. Begitu pula yang terjadi pada Ibunda Casper School. Casper School merupakan pria yang berasal dari Belanda. Ketika ibunya meminta ia membangun sebuah rumah untuknya, Casper School menuruti permintaan ibunya dan mulai membangun. Walaupun Casper School tidak pernah sekolah arsitek, dan tidak ada pengalaman kerja dalam bidang pembangunan rumah, tapi keterbatasan tidak menghalangi dekat dia untuk menuruti permintaan ibunya. Dia mulai berpikir dan memikirkan konsep yang akhirnya mengarah ke konsep garden house. Setelah enam bulan proses pembangunan, akhirnya rumah idaman untuk ibunya pun jadi. Kesan pertama ibunya setelah melihat rumah barunya, ia pun sedikit kecewa karena tempat luar rumah kayu kecil itu terlihat sangat sederhana walaupun rumah barunya itu terletak di dekat danau yang berada di tengah hutan dan penuh dengan keindahan alamnya tapi setelah Kaspar membawa ibunya masuk ke dalam rumahnya mata ibunya mulai berlinang air mata karena kagum akan isi dalamnya apalagi mengetahui rumah sederhana ini didesain sedemikian rupa sehingga rumah ini bisa terbagi menjadi dua saat ia mendorong dua dinding jendelanya ke arah luar interior rumahnya bisa berubah menjadi lebar dan luas sehingga bagian tengah rumah bisa dipakai sebagai tempat bercelup dan santai jika malam atau hujan datang tinggal tarik dinding jendela masuk sehingga rumah bisa kembali tertutup interior yang sungguh menakjubkan Rumah kecil yang dilengkapi dengan perapian sehingga musim dingin tidak terlalu dingin. Dan pencahayaan rumahnya benar-benar sempurna. Apalagi saat sore, bisa duduk di sofa dan melihat pemandangan danau dan hutan dari rumahnya. Ibunya hampir tidak percaya. Saat Casper pertama kali menunjukkan transformasi yang ditawarkan rumah tersebut, dia langsung antusias dan bangga dengan hasil kerja anaknya. Dia menanti momen saat malam datang, mengadakan pesta dengan anak cucunya di bawah indahnya langit malam. Ditambah lagi, rumahnya bisa dipakai sebagai panggung teater dan tarian. Semua anggota keluarga ini siap untuk menghabiskan malam di bawah bintang berkelap-kelip dan makan di teras sambil berjemur keesokan harinya. Terlalu Indah untuk dibayangkan, bukan, sobat? Tertarikkah untuk membangun rumah seperti kaspar?